oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel saya disini sempat sembilan dalam vlog kali ini sangat luar biasa orderannya kali ini ya. Bersama Umar Bakri. Ya yeah, Bro. Semangat, Bro. Iya, yeah, oke. Okay. Ini orderannya datang lagi khususnya di Karosel Rizal Ajo, Jalan Bebas Kilometer 20. Bagi teman-teman atau rekan-rekan yang ingin atau berminat dalam proses pembuatan bak dam truk, bak kargo Bak mini L300 silahkan saja datang di kerosori Zal Ajo jalan bebas kilometer 20 ya semoga teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana semoga sehat selalu mudah rezeki dan umur panjang terlebih dahulu silahkan klik tombol subscribe yang berada di bawah ini ini merupakan proses pembuatan bak dump truck Banyaknya, eh, pemandu angkat ada yang berapa, bro? <tuk> <tuk> <tuk> Aduh! Kita akan membuat vlog setengah dari proses pembuatan bak dam truk. Ini bagian dinding sebelah kiri yang telah dilakukan proses pemasangan. Dan ini bagian dinding sebelah kanan yang nantinya akan dilakukan proses pembuatan bak dam truk. Lumayan sekali rezeki ya. zal ajo hari ini. Ya, bagian mekanik telah beroperasi. <laughs> Jangan lupa merokok. <laughs> Ajar bu, kita yang punya vlog tertawa dan bahagia itu penting agar awet muda. Yang penting, iya. Yang penting happy. Ini Mbak Bakri tim dari kursor Rizal Ajo jalan bebas kilometer 20 orang telah profesional dalam proses pembuatan mbak dam truk Oh so, ini bagian apanya ini bro bagian dinding bagian, bagian dinding. dinding ya di bawah dulu Iya Terangkap semua Oke okay, bro Bro kalau berbicara Ya luar biasa kali ya Jangan ragu-ragu bro ini konten buat kita bro Proses pengelasannya, Bro ya. ya? Oke, ini tahap awal dalam proses pembuatan bantruk. Seperti tulang-tulang teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana Setelah itu dilakukan proses pemasangan dinding sebelah kiri Next ini dinding bagian sebelah kanan Yang nantinya akan kita melakukan proses pemasangan Apaan yang kulibur? Mengingat Bro itu proses ngapain itu Bro? ukurannya Bro ya? kamera masuk TV gitu, Bro. Maksud Aduh. Aduh. Bro. Besi turunannya untuk apa ya Bro Yang samping. Hanya di channel ini kita akan review secara terperinci dari awal dalam melakukan proses pembuatan bak dam truk sampai finishing. Masuk kamera bro. YouTube bro aduh Hanya di korese Rizal aja Jangan bebas kilometer 20 Bagi teman-teman atau rekan-rekan Yang berada di luar sana Silahkan diklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu Agar channel ini dapat Tumbuh berkembang Sesuai yang kita inginkan nantinya Oke okay. Bang Bro, celik kok segetek Bang bro. Ah, <laughs> Jangan malu, oi oh, bocil. <laughs> ini merupakan orderan selanjutnya khususnya di Karoseri Zalajo, Jalan Bypass kilometer 20 dalam proses pembuatan bak dam truk. Terima, terima kasih atas segala rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga ini awal dan langkah untuk menuju kesuksesan ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Oke, lanjut. Ini proses pengukuran. Dan proses pemotongan nantinya ini merupakan orderan selanjutnya yang datang lagi di Karosori Zalajo khususnya jalan bebas kilometer 20 luar biasa kali semoga hari-hari ini semakin lancar dan lancar dan rezeki pun dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Amin amin ya robbal alamin. Next ini tahap awal kita melakukan proses pembuatan bak dam truk yang berbentuk dinding bagian sebelah kiri yang sudah mulai terpasang dan ini dinding bagian sebelah kanan yang nantinya kita akan melakukan proses pemasangan juga. Sebelumnya dilakukan pengelasan bagian tulang Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan tulang Dan ininya juga berbentuk tulang sebelum dilakukan proses pemasangan lantai Nanti kita saksikan khususnya di vlog sempat sembilan ini Terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe -nya. Kali ini perbincangan proses pengukuran subscribe dulu ya oke okay, next lanjut pengelasan bagian tulang atas <laughs> ini bagian apa, nih, bro? Kalau boleh tahu, bro, bagian apa, bro? Disebut orang tulangan, atas sebut oh. paran, paran atau tulang atas berbahaya, bro? Ini ya. Nanti kita akan melakukan proses pendirian bagian paran atau tulang atas. Thank <laughs> you. Kali ini kita akan melakukan proses Mendirikan bagian dinding sebelah kanan Dari proses pembuatan bak dam truk Khususnya di kursori Ajung Ajo Jalan bebas kilometer 20 Satu Dua Next Inilah cara atau proses pembuatan bak dam truk Tahal awal dari sori zal ajo jalan bebas kilometer 20 1 2 3 iya iya seperti inilah tahap awal dari proses pembuatan bak dump truck bagian dinding sebelah kanan dan ini bagian tulangnya bagian lantai sebelum belakang proses pemasangan lantai oke okay. Oke, seperti inilah teman-teman. ini merupakan pemasangan bagian siku-siku selang X bagian dalam dan dilakukan pengelasan secara kontinu terus pemotongan bagian apa kok bang bro? apa bang bro? Oh. oh iya iya dia malu ya bang bro ini ya toilet kamera. iya. Hey. Yeah. Hey. bro hey. ini bagian apa bro? bagian itu bro bagian apa bro? Ah, dinding pet, dinding depan dinding depan atau dinding pet, oke okay, dilakukan proses pemasangan. Manteman malam tadi, manteman. Manteman manteman. iya manteman. Oke, okay. pasang niding pad bagian dalam. Nah, mungkin vlog di sini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Dan ini merupakan tahap awal dari proses pembuatan bak truk khususnya di keroseria ajo Oke, okay. cukup sekian dan terima kasih. Wassalam.